gunakan exit kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas tapi bergigi lemak muka apa kan co? muka ya po? ini oh, apa? Ya. Ya. jangan ditiru di rumah berbahaya <guluh> bagi yang handal kaya, yang harus melakukannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancok-kancok-kancok. Kok kancok? Iyalah, kita kan berteman. hello guys. Kita ketemu lagi di hari ini saya akan membuat vlog tentang pembuatan tempat duduk dari bambu Kalau kecamatan Pairaman menyebutnya adalah penpinan guys Tapi sebelum itu guys kita pindahkan dulu guys Sangkar ayam ini guys Kalau kita lebih menyebutnya adalah kandang ayam Atau ya begitulah sangkar ayam guys guys guys guys guys guys bahan yang kita gunakan untuk pembuatan tempat duduk dari bambu ini guys yang pertama adalah bambu itu sendiri guys bambunya kita potong menjadi empat bagian guys lalu yang kita perlukan adalah tiang untuk menyanggal bambunya guys paku setelah itu baru palu paku dan palu menjadi satu terima kasih pertama kita pilih bambu dan sudah dibagi itu guys dan pilih yang sesuai dengan kita potong tadi guys maaf video yang dipotongnya tidak ada guys Terima kasih supaya bambu itu rapi guys kita pilih-pilih dulu guys guys setelah itu guys pukul palu tersebut ke pakunya guys rasakan dengan merata setelah mentok sekali guys selesaikan dengan baik terima kasih Oke okay guys adegan ini jangan ditiru dimanapun anda berada guys hanya orang profesional saja yang bisa melakukan hal ini guys muka apa ganco Muka, iya, oh, Nih, yang ya. <tuk> nggak ya po, ya, muka, oh, nanti. Nanti. oke, selagi menunggu mambangnya, mukul palu dengan pukulnya, eh, ya sama saja, pokoknya palu dan pakunya dipukul dengan merata kita lanjut saja ke adegan yang ini terlebih dahulu guys ini berapa? lima Barang, tak oleh lah. tak, baca. Baik, tak baca. Ini bukan pembuatan tempat duduk dari bambu guys kita akan melihat pengupasan kelapa kami biasa menyebutnya nior ini memang aku guys menghadasi jangan lupa makan makan nasi adegan ini jangan ditiru di rumah guys berbahaya dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa melakukannya guys memang saya ini terbiasa melakukannya guys ini ada triknya guys mengupas kelapa ini guys airkan barang kalian di tengah lalu goyangkan sedikit guys. Nyiratkan sedikit dia akan mengupas guys. Nah, yang ditiru di rumah, berbahaya. <tik> Bagi yang handal yang harus melakukannya. setelah pengupasan kelapa selesai kita akan mengambil isi dalam kelapa itu guys air ketos kelapa dan kita akan parut kelapa ini guys tapi nanti selesai dikupas semua guys ini edisi acara ulang tahun ayam kami guys yang ketujuh tahun oh bukan salah ini edisi cerah terima dipan dan sebagiannya guys juga kita bisa artikan ialah tempat tidur dipan dan sebagiannya guys masyarakat payraman tidak menggunakan catering mereka lebih memilih memasak bersama sudah sudah belum belum lah dicari-cari cari, -cari agak bagus ini yang membuat kekompokan yang harmoni tetapi sekarang ada juga catering di Paya Raman, Kalau tidak salah, maaf kalau salah. Begitulah cerita hari ini. Kita akan lanjut lagi di part 2. mana aku dan kamu menjadi satu ikatan cinta. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.